Halo guys, kali ini saya mau video tutorial bikin rang dari bambu guys. Ini dia guys. Caranya diketok ketok gitu guys, pakai golok guys. Diketok ketok terus, terus sampai pecah guys. Karena bambunya kecil guys, biasanya cuma jadi 4 guys. Ah, tuh tuh ganden terus, dipalu terus, terus, bang! Sampai, mangap, mang! belah satu lagi. Habis ini, kita dorong, guys! Ada yang dorong, ada yang narik, guys! Tuh, jadi belah empat, guys! Ini tutorial cara membuat rank dari bambu, guys! Nah, ini dia medianya, guys. Nanti dimasukkan ke sini, guys. Bambunya, guys. Didorong, guys. Dursh. Dursh. Dursh. Setelah didorong, guys. Apakah ada di ujur, ada ujur. yang narik, guys. Tuh, guys, setelah udah selesai begini, guys. Nah, diangkat, guys. Ya, diangkat. Nah, didorong. Terus, guys, seperti itu, guys. Ya, yeah. ya, yeah. tuh, guys, jadi empat, guys. Hope guys, abang yang dorong, guys. Awas, nah. guys! berapa banyak kecil guys, sendirian juga kuat guys. Walaupun orangnya taktik guys. lari nih guys.